logam seperti emas dan besi, cairan seperti air, susu, bensin, dan... Sifam, hmm? aku tidak bisa menyelesaikan soal ini, kau bisa membantuku Dan pelajaranku bagaimana? Besok aku ada ujian, jangan ganggu aku, sana pergi Sifam, satu soal saja, tidak lebih dari lima menit, aku akan cepat memahaminya, tolong... Pertama oh. pahami kalau aku tidak ingin mengajarimu ada ujian Aku harus belajar sekarang Pergi sana Jangan ganggu aku lagi Ayo keluar sana keluar. Siva, Kenapa kau bicara seperti itu Kenapa kau membentak Nimboli Nasih hati saja dia ibu Aku harus belajar dan ujian Dia mengganggu aku bu Ibu Bukannya marah padanya Tapi ibu marah padaku Kenapa bu Kenapa ibu begitu Jawab pertanyaanku Sebelumnya para penjahat menculikku juga menyiksaku. Dan itu karena dia, Bu. Kemarin Ibu diserang karena dia juga. Tapi Ibu memihak padanya. Katakan, Ibu. Bukankah ini semua karena dia? Jawab, Ibu. Kenapa Ibu melakukan Sifan, ini? yang kau pikirkan itu tidak benar. Kedua masalah itu bukan kesalahan dari Nimboli. Yang bersalah akan segera ditangkap dan dihukum dengan berat. Kenapa kau menyalahkan Nimboli? Sebelum mereka ditangkap... Kita harus tetap di dalam rumah kan? Seperti tahanan penjara saja. Jawablah Ibu. Bukankah itu karena dia? Cepat keluar dari kamarku. Ayo keluar. Sudah jangan kembali lagi. Cepat keluar dari kamarku. Cepat! Ini boleh? Apa yang kau lakukan Sifan? membuatnya menangis ibu sudah banyak berubah ibu tidak menyayangiku lagi ibu benar-benar berubah Siva ibu aku tidak bisa menjawab satu pertanyaan jadi aku pergi ke kamar Siva untuk minta bantuannya bu saat aku bertanya, dia langsung terus memarahi aku dan membentakku dan memintaku untuk tidak kembali ke kamarnya. Nimboli, itu sebabnya ibu terus menasehatimu jangan temui Sivam, jauhi dia. Apa kau ingin teman? Ibu selalu di sini bersamamu. Ibu? Ibu tidak bisa menjawab soalku kan Itu sebabnya aku pergi ke kamar Sifam Tapi tidak lagi Sekarang aku sudah memutuskan Apapun yang terjadi aku tidak akan menemui Sifam lagi Jangan katakan itu nak hmm? Penyihir baik hati kembali saja ke Sifam Atau dia akan memarahiku Mengapa aku bicara denganmu, Nimboli? Apa kesalahan Bu Anandi? Kenapa kau marah padanya? Kau jangan nakal, Nimboli tidak akan nakal pada siapapun kan? Nimboli anak yang manis dan juga baik, benarkah? Tapi sifat pikir aku anak yang paling nakal di dunia dan membawa kemalangan. Aku tahu kau sangat tersinggung. Aku minta maaf untuk Sifam ya. Maafkan aku. Penyihir baik hati, mengapa Sifam marah kepadaku? Dia sangat kasar. Sebelumnya dia sangat baik padaku. Bermain denganku. Sekarang... Dengar, nak. Sifam masih syok tentang penculikannya kemarin. Itu sebabnya dia berubah. Berikanlah dia waktu, dia akan baik-baik saja. Lalu dia akan menjadi Sifam yang dulu. Kalau begitu aku akan berdoa pada dewa. Aku akan minta kepada dewa agar Sifam kembali baik seperti dulu. Anak yang paling manis di dunia Lanjutkan pelajaranmu Aku akan menemui Sifam sekarang hmm? Nenek melihat Sifam Ya. Sepertinya dia tadi ada di sini. Dan sepertinya dia marah. Dengar. Aku ingin mengatakan sesuatu tentang Sifan. Apa yang terjadi, Nenek? Ada apa? Beberapa hari yang lalu Siva melakukan ini. Ada apa dengannya? Dan nenek buyut, sopir akan mengantarku ke sekolah. Dah, Sifam. Tidak ingin memeluk ibumu ini Apa kau sangat marah padaku? Ibu Nimboli sudah memelukmu kan? Kenapa ibu butuh pelukan dariku? Siva? Nah ibu hanya menghibur Nimboli dan ibu selalu membutuhkan pelukan darimu. Bagaimana ibu bisa hidup tanpamu, Nak? Apa kau sungguh merasa kasih sayang ibu padamu berkurang? Bagaimana ibu bisa jauh dari anak ibu? Tidak, Ibu. Aku juga ingin menanyakan hal yang sama. Kalau ibu tidak bisa jauh dari anak ibu, kenapa ibu berhenti mencari Nandini? Jawab pertanyaanku ibu Ibu bahkan tidak membicarakannya lagi Dia masih hilang kan Katakan ibu Itu, itu tidak benar sih fam. Ibu, ibu masih mencari Sejak Nimboli datang Ibu sudah melupakan andini Ibu berhenti membicarakannya Berhenti mencarinya Ibu sudah melupakan dia, kan? Ibu, kalau ibu tidak bisa jauh dari anak ibu... ...lalu kenapa ibu tidak mencarinya? Jawab, bu. Jawab pertanyaanku! Kenapa ibu? Katakan! Jawab pertanyaanku! Eh, karena ibumu sudah menemukan Nandini. Sifam... Maksud dari perkataan Nenek uh, Nandini ada di hati kita semua Dia selalu ada Dia akan segera bersama kita, Nak. Maafkan Nenek Anandi, aku salah bicara Kenapa Nenek harus minta maaf? Nenek hanya mengatakan yang sebenarnya Berbohong kepada kedua anakku, entah kenapa dewa mengujiku terus, dan untuk pertama kalinya aku merasa, aku merasa kalah dan lemah. Apa aku bisa bertanya? Apa? Ibu tahu ayah ada di mana, kan? Ibu pasti tahu ayah ada di mana, kan? Jawablah. Kau tidak perlu berbohong pada anakmu sendiri. Dia tidak akan memberitahu siapapun. Ibu? Uh, dia... Bagaimana ibu tahu di mana ayahmu sekarang, Nak? Ibu sangat mencemaskannya. Dan terus berdoa kepada dewa dimanapun dia berada agar dia tetap aman dan musuh-musuhnya tidak bisa menemukannya. Aku dan Puskar akan pergi ke hari Harituar besok untuk menuangkan abu Urmi ke sungai. Siapa yang meneleponku? Oh, siapa ini ayahmu hmm. ini pasti mahadaf bu dia kan baru membeli ponsel yang baru dan ini nomor barunya aku akan bicara dengannya oh, ya. iya. gundan menyembunyikan sesuatu dariku tapi, apa? Eh, Bu Anandi, ini sebuah kejutan uh, Aku ingin menanyakan kondisi dokter Anan. Bagaimana kondisinya? Ayah baik-baik saja, Bu uh, Di mana dia? Ayah, tentu saja di tempat favoritnya la, la, la, la, la. ya tambah garam mm, ini bagus mm, mm, mm. cek garamnya dulu mm, garamnya sudah cukup hmm? tapi kau menambahkan banyak bumbu Kapan kau datang Aku pikir tadi kau Nidi. Pertama, katakan dulu kenapa kau memasak. Dan memangnya kokimu di mana? Aku akan menjawab semua pertanyaanmu itu. Di ruang tamu. Sambil minum kopi. Pelayan yang kau tunjuk itu, pekan lalu pulang kampung. Untuk penyeguh kakaknya yang sedang sakit. Jadi, kurasa dia baru kembali satu bulan lagi. Jadi, dapur sekarang tanggung jawabku. Aku tidak mengeluh. Seperti yang kau lihat. Karena aku suka masak. Dan masakanku juga enak Kalau tidak percaya coba saja sendiri Iya ya masakan ayah sangat enak Tapi begitu berminyak seakan-akan ayah memenangkan gudang minyak goreng Hei aku ini dokter Aku tahu kita tidak boleh menggunakan minyak goreng secara berlebihan. Aku tahu jumlahnya Kita sarapan bersama ya um, Ya kenapa tidak Tapi dengan satu syarat Aku yang memasak makan siang untuk kalian Baiklah, kita sepakat Kau yang masak untuk makan siang Aku akan menyiapkan sarapannya Hati-hati, kalau butuh bantuan, kau panggil saja ya Jangan khawatir ayah Dan masalah jika aku sedang datang bulan, aku tidak lemas Baiklah, tapi kau panggil ayah kalau kau butuh bantuan Oke okay. Kau pasti bertanya kenapa Nidi membagi hal seperti ini padaku kan? Ya Biasanya gadis membagi hal seperti itu dengan Saat ibu. Saat seorang ayah menjadi ibu, apa yang biasa dan tidak biasa dalam hubungan menjadi berubah. Aku harus menjadi teman Nidi dan juga sahabatnya agar dia bisa berbagi segalanya padaku. Itulah keyakinanku. Dan aku juga sudah menjelaskan padanya, itu bukan hal yang memalukan, bukan sebuah kejahatan. Hingga dia tidak bisa membicarakan dengan orang tua. Karena itu adalah proses alami dalam tubuh seorang gadis. Kenapa dan tidak menjawab teleponku? Nah, ayo jawab. Halo ayah. Pasti ayah Ayah akan marah, aku tidak menjawab telepon Halo, ayah Ayah? Ayah siapa? Hei, kalau ini mencari siapa? Oh, pak, barusan ada yang menelponku dengan nomor ini Dan aku baru sempat menjawabnya sekarang Ini telepon umum Ribuan orang datang kemari Bagaimana aku tahu siapa paman? Atau ayahmu itu? Pak, tolong katakan di mana lokasimu Halo, pak apa yang dikatakan Madaf? Dia itu teman dekatmu kan? Tapi obrolan kalian hari ini sangat singkat Lalu? Bukan urusanmu? Apa kau harus menyamburi setiap urusanku? Kundan Siapapun itu angkat teleponmu Dan bicara di hadapanku ya, Apa maksudmu? Ini Madaf temanku Teleponnya putus saat kami bicara tadi Ayo jawab Di hadapanku Lagipula Aku sudah seringkali mendengar perbincangan buruk kalian berdua Cepat jawab dan bicara Lihat Dia berhenti menelpon Aku bahkan tidak boleh menelpon Karena dia, aku tidak bisa menjawab telepon ayah lagi. Ayah pasti marah besar padaku. Jika aku meneleponnya sekarang, aku pasti akan dimarahi. Bagaimana ini? Keadaan Nimboli lebih baik. Tapi dia, dia sangat merindukan Urmi. Dok. Aku baru saja. Tahu-tahu aku menunggumu dari tadi. Aku punya kapra untukmu. Eh apa? Kapra? Uh, kupra? Karpa? Ah sudahlah. Aku akan tunjukkan saja. Tunggu sebentar ya. Ya baiklah.